Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru honorer Baik negeri maupun swasta dimanapun berada e, Dalam video kali ini Admin akan Menyajikan sebuah berita Terkait dengan P3K Dalam hal ini sebelumnya admin sudah e, Membagikan Sebuah berita bahwa hampir pasti P3K 2022 Itu ditunda Nah ini e, ada berita lagi Yang memperkuat bahwa Memang P3K 2022 itu ditunda Kami kutip dari pojok 1.id uh, ya Berikut beritanya Seleksi P3K 2022 ditunda Guru lulus passing grade masuk pendataan honorer Ya yeah. Uh, jadwal penempatan guru lulus passing grade Sedianya dilaksanakan pada Juli hingga Agustus 2022 Namun seleksi P3K 2022 ditunda Karena pemerintah fokus pendataan honorer Jadi jelas ya Bapak Ibu Ditunda uh, Ditunda karena pemerintah sedang fokus pendataan honorer Jadwal seleksi P3K 2022 untuk Pelamar umum seharusnya dilaksanakan pada September hingga Oktober 2022 Namun jadwal itu bakal molor karena pendataan honorer baru selesai pada 30 September Setelah pendataan honorer baru dilakukan penempatan guru lulus passing grade Dan pendaftaran P3K 2022 bagi pelamar umum Nah ini uh, sudah menegaskan ya bahwasanya uh, belum ada pengangkatan untuk lulus passing grade sampai uh, pendataan ulang honorer ini selesai dan diperkirakan uh, 30 September ini deadline-nya ya. Semoga tidak uh, mundur atau tidak molor lagi. Ya, pendaftaran P3K 2022 ditunda atas permintaan DPR melalui panitia kerja atau panja dan komisi 10. DPR meminta pemerintah untuk tidak membuka seleksi P3K tahap ketiga atau P3K 2022 sebelum masalah yang muncul pada seleksi P3K tahap 1 dan 2 diselesaikan. Jadi memang masalah-masalah uh, yang ada di tahap 1 dan 2 ini uh, belum selesai sehingga uh, pemerintah dalam hal ini DPR ya, dalam hal ini DPR meminta agar permasalahan di tahap 1 dan tahap 2 diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian e, bisa dibuka untuk tahap ketiga atau P3K 2022. Salah satu masalah yang harus diselesaikan pemerintah adalah pendataan honorer. Ya, mungkin ya, mungkin e, apa? data honorer yang selama ini ada e, tidak menjadi e, satu gitu ya di database BKN. Maka dilakukan pendataan ulang yang nantinya menjadi database BKN untuk kemudian dijadikan acuan dalam pengangkatan dan seleksi P3K 2022 Pendataan honorer wajib dilakukan para pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat maupun daerah Masing-masing instansi diberikan tenggat waktu hingga 30 September 2022 Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian KBKN Suharman mengatakan, "Sampai saat ini, pemerintah masih fokus pada pemetaan sistem uh, pendataan honorer ini merangkum guru dan non-guru. Data yang masuk lanjutnya akan menjadi database baru honorer dan dikunci agar tidak masuk tenaga honorer ASN. Nah, ini dia mungkin tujuannya ya. Jadi, nanti uh, apa setelah pendataan itu akan dilakukan." penguncian Sehingga tidak ada tenaga uh, non-ASN lagi yang masuk menjadi honorer Data itu juga menjadi landasan pemerintah untuk menetapkan kebijakan selanjutnya Mengenai kegelisahan guru Luspa Singkret soal pendataan honorer Soharmen mengatakan pemerintah lewat Permenpan RB Nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja TP3K guru di instansi daerah Tahun 2022 sudah memberikan jaminan Ya, eh, ya Bapak Ibu sudah tahu ya bahwasannya guru lulus PG, guru lulus PG itu eh, menjadi prioritas satu, ya guru lulus PG menjadi eh, prioritas satu dalam pengangkatan eh, P3K 2022 ini, gitu ya. Hanya saja eksekusinya masih menunggu kebijakan selanjutnya. Ya, sebab saat ini baru sebatas pendataan. Nah, sementara itu Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Deni menjelaskan guru merupakan posisi yang banyak diisi eh, pegawai non ASN atau honorer. Tahun ini telah diterbitkan Permenpan RB nomor, 2020, nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan P3K untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022. Peraturan tersebut memberi afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama tiga tahun Nah ini pernyataan dari Pak Dedy Yusuf ya Anggota eh, Komisi 10 DPR RI Yang sebelumnya sudah eh, kita ketahui bersama bahwa eh, Beliau mengatakan seleksi P3K Guru 2022 di lantaran seleksi P3K 2021 masih menyisakan banyak masalah yang hingga kini belum terselesaikan. Ya. Diketahui seleksi P3K 2022 merupakan seleksi tahap ketiga. Sementara seleksi P3K tahap 1 dan 2 telah dilaksanakan pada 2021 lalu. Dede Yusuf mengatakan kom e Komisi 10 DPR telah meminta kepada pemerintah agar tidak membuka seleksi tahap 3 ya. Sudah jelas ya. Ini e Dede Yusuf ya Komisi 10 Meminta pemerintah agar tidak membuka tahap 3 Ya Sebelum masalah yang muncul pada tahap kedua Pada tahap 1 dan 2 diselesaikan Nah ini pernyataan beliau Nah sekarang Mau ada gelombang ketiga Kami mencoba mengatakan stop stop stop Gelombang ketiga dipending dulu Karena di gelombang 1 dan gelombang kedua Ternyata masih menyesakan masalah Ini kata Dede Yusuf mantan gubernur Jawa Barat Mantan wakil gubernur Jawa Barat ini membeberkan tiga masalah yang terjadi pada seleksi P3K tahap 1 dan 2 Nah, apa saja masalah yang dimaksud oleh Dede Yusuf? Yaitu yang pertama, masalah yang timbul salah satunya adalah masalah soal formasi Yang kedua, masalah soal guru negeri dan guru swasta Nah, ini uh, kata Dede Yusuf ya Dan masalah ketiga lanjut Dede, banyak guru honorer yang lulus uh, passing grade tapi belum mendapatkan SK pengangkatan P3K dari kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian Oleh karena itu kami mengatakan gelombang 3 tolong diperbaiki terlebih dahulu Agar eh, yang masalah di tahap 1 dan 2 ini dikelirkan dulu baru boleh membuka seleksi P3K tahap 3 nah, Tandas Dede Yusuf Jadi ada tiga masalah ya Kalau kita perhatikan dari poin yang disampaikan oleh Pak Dede Yusuf Yang pertama yaitu masalah formasi nah ini uh, apa ya enggak sinkron ya uh, kemudian yang kedua masalah uh, soal guru negeri dan swasta saling geser menggeser kemudian masalah yang ketiga yaitu uh, guru yang lulus passing grade uh, tetapi belum mendapatkan SK pengangkatan P3K ini tiga masalah ya sebenarnya uh, mau diselesaikan terlebih dahulu Baru membuka uh, P3K 2022 Kita doakan saja Kita berdoa yang terbaik Semoga kita semua uh, Mendapatkan perlindungan dari Allah Dan uh, mendapatkan yang terbaik Itu saja Mohon uh, dukungannya dengan subscribe dan like-nya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh